Tiga hal wajib sebelum berinvestasi saham. Investasi merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh inflasi, sehingga harga barang akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pemasukan Anda tidak dibarengi dengan investasi, bisa-bisa ada -bisa beli kita akan semakin menurun, loh. Dewasa ini, investasi saham menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi saham mampu menawarkan potensi keuntungan yang cukup besar. Sesuai dengan prinsip high risk high returns, saham menjadi salah satu investasi yang memberikan hasil lebih tinggi ketimbang instrumen investasi lainnya. Berikut ini adalah tiga hal yang wajib Anda ketahui sebelum berinvestasi saham. Pertama, yang kenali pertama, keuntungan yang kenali akan keuntungan didapat yang akan dari investasi saham. saham. Terdapat dua jenis keuntungan yang dapat diperoleh dari berinvestasi saham, yaitu capital gain serta pembagian dividen. Capital gain adalah keuntungan yang berasal dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Sedangkan pembagian dividen didapatkan dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor sahamnya. Kedua, yang tentukan, kedua, tujuan, tentukan dan tujuan dan, dan tujuan target, dan investasi, target Anda. investasi Anda. Mengetahui tujuan investasi Anda sama dengan menentukan titik akhir perjalanan Anda saat mencari jalan ke suatu tempat. Tanpa tahu tujuan, Anda akan cenderung mengalami kebingungan dalam mencari jalan. Sama halnya dalam memilih saham apa yang sesuai dengan tujuan investasi Anda. Sebagai orang tua, misalnya Anda ingin mempersiapkan dana pendidikan bagi anak Anda dalam beberapa tahun ke depan. Anda dapat memilih saham yang cenderung aman dan pergerakannya stabil dalam jangka panjang. Setelah Anda mengetahui tujuan investasi yang akan Anda lakukan, Anda dapat menetapkan target return yang diinginkan. Ketiga, yang pertimbangkan terakhir, pertimbangkan kesanggupan, kesanggupan modal. modal. Sebelum berinvestasi, Anda pun harus mempertimbangkan kemampuan yang Anda miliki. Jika Anda pemula, tidak perlu memaksakan diri sampai meminjam uang untuk modal berinvestasi saham. Mulailah dengan apa yang Anda miliki sekecil apapun itu. Jika Anda masih pelajar atau mahasiswa, Anda dapat mulai menyisihkan uang jajan Anda untuk berinvestasi saham. Jika Anda fresh graduate yang baru masuk dunia kerja, mulailah kebiasaan membuat pos investasi dalam perencanaan bulanan Anda. Dengan mengenal tiga hal di atas. Sudah semakin yakin berinvestasi saham? Happy investasi!